Analisa USD Swiss Frank tanggal 4 Februari tahun 2022, USD Swiss Frank masih bergerak tertekan dan berpotensi turun lebih lanjut ke sekitar area 0.91750, cermati pergerakan USD Swiss Frank jika terus bertahan di bawah level resistance 0.92150, karena ada potensi USD Swiss Frank terus bergerak turun ke sekitar area support 0.91750, Sebaliknya waspadai jika USD Swiss franc berbalik naik dan bertahan di atas area 0.92150, karena ada potensi USD Swiss franc berbalik bergerak naik ke sekitar area resistance 0.92418. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.